Bánh oke. ok, okay. okay. okay. okay.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 les lari, tentunya menemani santai sore kalian saat ini. Bang Imin akan memberikan informasi terbaru dan menarik, dan tentunya hingga vitamin bahagia sore hari ini. ya Yakult yang pertama, ada gak spesial dari TV Trikali. Karlina persahabat ya yang mengunggah sebuah postingan bersama pengantin baru nih dari yang masih kecil, Rama Luar biasa satu jam yang lalu diunggah oleh TV Tri Karlina di akun Instagram pribadinya. Ada kalimat caption yang luar biasa dituliskan oleh TV Tri. Masya Allah, bahagia selalu untukmu, Dedek cantik at last dikejora. Masya Allah, kabar kau wah persahabatnya dukungan yang sangat luar biasa diberikan. Oleh TV3 untuk Gede Lesti Dan tentunya disertai doa baik Masya Allah Mudah-mudahan doa baik dari TV3 Selalu diicaba Dan tentunya kita kompak dan solid Selalu mendukung untuk Lesti Dan Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada momen spesial Yang mana tentunya sudah tayang Di Antevi persahabatnya Masya Allah Siapa nih yang udah nonton Sambil senyum-senyum <laughs> Ini momen ketika Rizky Bilar panik, persahabatnya kebingungan karena mobil barunya Dede Al-Lesti dalam keadaan belum bisa dipakai. Itu ekspresi mereka sangat lucu, persahabatnya menggemaskan, <gih> Memang luar biasa banget nih, untuk idola kita selalu membuat kita ketawa bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga bersahabat ya, tentu banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari palang fans. Ya ini salah satunya dari akun Instagram, Lisa Mauliana mengatakan dalam kolom komentar, guys, tolong ya adegan marah-marah kalau ada yang upload di TikTok suruh hapus karena warga, warga TikTok sedikit nggak asik tuh. persahabat jadi ingetin sama fans bahwa untuk adegan marah Lesti dan Bilar jangan diupload di aplikasi TikTok, tentunya kita... Mengurangi cibiran atau sindiran dari Vengements lain persahabat ya Kita tetap optimis dukung yang terbaik untuk idola kita Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan yang mana spesial terbaru nih Masya Allah diunggah di egesnya Sang suami dedek si kejaran Masya Allah persahabat ya di rumah Bang Bilar nih Luar biasa jangan lupa Tentunya cinta abadi Leslar di ANTV official tuh sebentar lagi jam setengah empat katanya ya, persahabat ya. Ini diunggah satu jam yang lalu, luar biasa cantik dan mengemaskan Masya Allah, pengantin baru, luar biasa auranya persahabat yang membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar. Unggahan tersebut di pos kembali oleh akun Lesti Bilar Team ada kalimat caption yang dituliskan tuh gemes ngapiyung Apain deh kok jadi malu-malu Meong katanya ya <guluh> Udah diingetin persahabat ya? Jangan lupa nonton C.A.L Atau Cinta Badi Leslar di Antv, Persahabat ya setiap hari minggu Tentunya ini adalah Karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Dukung penuh, dukung terus untuk karya Karya dari idola kita Berikutnya persahabat ya diunggah juga nih DGS-nya Dede Lestim mengunggah sebuah postingan Bang Fali Akbar tuh Wow Tentunya jahil banget sama tim Leslar Persahabat ya muka Bang Fali sampai begitu <tentu> Cute banget persahabat ya Yang asik nobar bareng keluarga besar Tentunya bahagia persahabat ya Mudah-mudahan Tentunya ada cirukan vitamin manja yang kita dapatkan Dari ide kita dan untuk ke kabar selanjutnya juga persahabat kita lihat momen spesial cute persahabat ya di ending Masya Allah ini detik-detik tentunya Rizky Bilar Mau gendong dedek lelasi kejorah Masya Allah luar biasa persahabat yang Membuat kita semakin travel ini penasaran Tentu di momen ini kepotong persahabat ya Masya Allah luar biasa persahabat ya kapalan. Membuat kita semakin bangga, walaupun mereka sudah halal, tentu kita selalu menunggu keuguan keromantisan dari pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Dugdug ser, lihat endingnya, mana dikat lagi pas lagi cute cute -nya. Kata Lestlar, sebarang-sebar, yang bersahabat, ya Masya Allah, emang cute banget di mereka. Dan kita lihat juga momen spesial selanjutnya, aduh, langsung dirangkul deh Masya Allah. <laughs> sweet momen ya tetap aja ya ada Masya Allah luar biasa seneng banget ya lihat mantan anyat bareng tuh Masya Allah luar biasa dan berikutnya juga kita lihat ada unggahan spesial dari bu Ufir ya virus Lestler ini mengunggah ketika momen spesial Abang Bilar dipeluk dari belakang, aduh gemoy banget di para ya tentu para jongloh. Pastinya baper melihat kekiutan yang tentunya disuguhkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan cedukan vitamin bahagia yang kita dapatkan. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik. Terbaru selanjutnya Ini di informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh